Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di DM Info Putar Kesehatan. Yang kali ini saya akan sedikit mengupas dari buah pepaya serta manfaatnya. dan untuk selanjutnya mari kita pelajari bersama-sama. Pepaya merupakan salah satu buah tropis yang sering kita jumpai baik di pasar hingga di toko swalayan. Selain mudah didapat dan harganya yang terjangkau, buah yang satu ini memiliki banyak vitamin antara lain kalsium, magnesium, vitamin B1, B3, B5, E, K dan antioksidan. Kita sering mendengar bahwa buah pepaya sangat berguna untuk mengatasi masalah pencernaan. Namun tidak hanya itu saja, buah pepaya juga memiliki khasiat lain yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Berikut terdapat beberapa manfaat yang kita peroleh dari mengonsumsi buah pepaya yaitu 1. Mengurangi resiko kanker Sebuah studi telah menunjukkan bahwa likopen dalam pepaya dapat mengurangi resiko kanker. Kandungan antioksidan dalam pepaya dapat mengurangi radikal bebas penyebab sel kanker tumbuh. Lebih spesifiknya, dari 14 buah dan sayuran yang memiliki sifat antioksidan hanya pepaya yang memiliki aktivitas anti kanker. Mengonsumsi pepaya juga efektif dalam mengurangi kerusakan oksidatif. 2. Menyehatkan jantung Konsumsi pepaya secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jantung. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa buah-buahan yang mengandung lipopen dan vitamin C dapat membantu mencegah penyakit jantung. Antioksidan dalam pepaya dapat melindungi jantung dan meningkatkan efek perlindungan kolesterol baik atau HDL. 3. Memerangi Peradangan Peradangan kronis merupakan sumber penyebab datangnya banyak penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat dapat memicu peradangan. Buah dan dan sayuran yang kaya antioksidan seperti pepaya dapat membantu mengurangi gejala peradangan. 4. Melancarkan pencernaan Papain dalam pepaya membuat protein lebih mudah dicerna. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang, -yang rutin mengonsumsi pepaya selama 40 hari terbukti lebih aman terhadap sembelit dan kembung. Selain itu, mengonsumsi pepaya yang kaya akan serat dan air juga dapat mencegah sembelit dan membantu buang air besar lebih teratur. 5. Melindungi Kesehatan Kulit Selain menjaga kesehatan tubuh, manfaat pepaya untuk wajah dan kecantikan juga telah dibuktikan oleh para ahli. Pepaya dapat membantu kulit wajah dan seluruh tubuh agar terlihat lebih kencang dan awet muda. Radikal bebas yang berlebihan dapat memicu munculnya kerutan, kulit kendur dan kerusakan lainnya seiring bertambahnya usia. Vitamin C dan likopen dalam pepaya telah terbukti melindungi kulit dari tanda-tanda penuaan. 6. Menjaga Kesehatan Tulang Kandungan vitamin K dalam pepaya membantu menjaga kesehatan tulang. Kurangnya asupan vitamin K dapat dengan mudah menyebabkan patah tulang pada tubuh. Vitamin K penting untuk membantu penyerapan kalsium dan mengurangi ekspresi kalsium, sehingga dapat membuat tulang lebih kuat. 7. Menjaga kestabilan gula darah, penelitian telah menunjukkan bahwa asupan serat yang tinggi dapat menurunkan kadar gula darah seseorang dengan diabetes tipe 1 dan 2. Dalam satu buah pepaya kecil terdapat 3 gram serat atau setara dengan 17 gram karbohidrat, demikian kilasan dari kami semoga bermanfaat, terima kasih.